Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lagi mau adakan pengocoran capek teman-teman. Nah, ini bahan-bahan yang untuk pengocoran. Yang pertama NPK tahun 16 16 16 Superstar kita aplikasikan dengan pomi pomi adalah pupuk hayati terlengkap kita lagi mencoba untuk takaran sendiri untuk ember besar kalau untuk satu ember ini tong ukurannya po, pomi tiga tutup hmm, tiga tutup ini ya kalau untuk NPK tawonnya satu ini untuk masa pertumbuhan selanjutnya kita akan ke lokasi karena itu posisinya berada agak jauh kita akan mendekat ke tanaman jati langsung kemarin sudah diadakan pengocoran cuma tidak selesai karena waktu pengocoran itu jam dua siang sampai maghrib selesai juga karena jarak yang jauh air dalam pengambilan. teman-teman nah, Hmm. nah ini ini yang tadi saya pikul dari sana ke sini berat saudara kalau untuk ukuran luas ini sewolon lah atau seperdelapan hektar kalau untuk masa pertumbuhan kita kasih 4, 4 kilo NPK untuk pengocoran pertama. Ini kan pengocoran pertama. Nah, nanti kalau pengocoran kedua minggu depan kita ganti tawonnya tetap kita Pakai paling skill atau dua kilo yang lain, kita aplikasi dengan pupuk yang lain karena udah, udah mulai berbunga. Kita mau coba maaf ya, lagi sini karena namanya lagi Berpaju dengan rumput. Caranya begini, karena kondisi alam lagi tidak memungkinkan hujan panas hujan panas, jadi rumput itu cepat tumbuh. Soalnya ini bukan cabe mulsa, ini cabe lokal. cabe Musa sendiri saya udah pernah mengurus sih kalau cabe Musa lebih intensif kalau ini mungkin tidak begitulah iya nanti kancane orang melu liang oh, oh. ya enggak apa-apa jenengnya kondisi badan kita akan melakukan pengocoran kalau untuk satu gayung empat tanaman biasanya empat atau delapan tanaman, kita dikit-dikit aja pas di ini batangnya nggak apa-apa mati nah begini nah, begini teman-teman nah, kita sudah memakai takaran yang pas satu drum atau satu ember besar itu kita masukkan satu kilo NPK kalau kemarin sih satu setengah, satu setengah bungkus, berhubung ini kita hanya mau membandingkan, kita lagi lihat pengadaan pengujian, uji coba, karena kita tuh harus punya eksperimen, punya kreativitas kita harus pintar-pintar oh iya pakai segini segini oh iya ini ini ya, nanti setelah kita ambil kesimpulan baru kita ambil tengah-tengah poin setelah kita ambil poin tengahnya baru kita patenkan kan, saudara, hmm, rumputnya luar binasa <tuh -tuh. Rumputnya kerek. -rek. Nah, ini kemarin habis dikocor nih, mulai agak ada perbedaan. Ini dah kelihatan seger. pas di batangnya nggak apa nggak mati Nah ini teman teman kalau tanaman udah mulai produktif berbuah itu kita gunakan agak ditambahin Ubknya nggak apa-apa. Dua drum, satu drum itu dua bungkus nggak apa-apa. Kita menggunakan pomi aplikasi NPK karena sudah. Minta pendapat sama teman-teman apa gimana ini diabetes diaplikasi, diaplikasi dengan ini berdampak enggak teman-teman saya yang petani cabe kalau enggak sih enggak ada pengaruhnya malah bagus masih bocil-bocil karena kemarin tuh di di ini di apa ya di rumput jadi udah nggak kelihatan ini aja baru selesai ini rumput sudah tumbuh lagi kepriwi Nah. Ini padi saya. Karena di sini mayoritas padi, kita nyelip di antara padi-padi ini. Nah, ini punya tetangga saya. Di sini cuma ada tiga orang yang nanam sapi. Sama itu yang ada kubuk biru. tenda biru. udah dulu ya teman-teman ya ketemu lagi mengadakan pengocoran oke sambung tarisi Hai bye-bye assalamualaikum jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe like comment and share Oke makasih Assalamualaikum Salam petani cabe. Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lagi mau adakan pengocoran cabe, teman-teman. Nah, ini bahan-bahan yang untuk pengocoran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 karena waktu pengotak itu jam 2 siang sampai maghrib tidak selesai juga karena jarak yang jauh air dalam pengambilan teman-teman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 Untuk cabai musa sendiri saya udah pernah mengurus sih sih. Kalau cabai musa lebih intensif. Kalau ini mungkin tidak begitulah. Ya. nanti Jane, orang melu.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 patenkan saudara. Hmm, rumputnya luar binasa, <laughs> rumputnya perer. Nah ini kemarin habis dikocor, nih. mulai agak ada perbedaan ini, ini dah. Kelihatan seger. Hmm. Hmm. Ah. Pasti batangnya, enggak apa gak mati. Nah, ini, teman-teman, kalau tanaman udah mulai produktif berbuah, itu kita gunakan agak ditambahin. Pupuknya enggak apa-apa. Dua drum, satu drum itu dua bungkus. Enggak apa-apa, kita menggunakan pomi Aplikasi NPK karena sudah minta pendapat sama teman-teman. Mas gimana ini? Dia beli dengan ini. berdampak enggak? temen-temen teman, -teman saya yang yang cabe kalau kalau sih sih ada ada malah bagus dipocil- pocil karena kemarin tuh di di ini di kerumutin apa ya di kerumutin rumput jadi capeknya enggak kelihatan ini aja baru selesai ini rumput sudah tumbuh lagi kepriwi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 Salam petani cabe. Selamat siang semua. Selamat pagi. Kita lagi mau adakan pengocoran cabe, teman-teman. Nah, ini bahan-bahan yang untuk pengocoran tahun NPK tahun 16 16 16 Superstar kita aplikasikan, aplikasikan dengan oh, pom Omi adalah pupuk hayati terlengkap untuk ada agak jauh, Dan dekat tanaman cabe langsung kemarin sudah diadakan pengacoran cuma tidak selesai karena pengawasan jam 2 siang sampai maghrib juga nah, karena jarak yang jauh eh, air mau ngambil teman-teman nah, Nah, ini ini yang tadi saya pikul dari sana ke sini berat saudara